Assalamualaikum my channel And also press this bell icon. Nah, oke. Okay. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya disini sempat 9 Nah kali ini Alhamdulillah kami telah mendapatkan mobil L300 yang telah kami survei khususnya di daerah Padang ya Kali ini mobilnya cat warna putih Udah clear harga kami nanti kami transfer serta kami beri secara tunai ya Seperti ini Nah terlebih dulu terhadap teman-teman apa rekan, rekan yang berada luar sana Bantu di subscribe, like, dan komennya Mobil dalam keadaan tidak memiliki bak Dan bagian mesin bersih Nih Keadaan mesin masih bersih Tidak memiliki bak ya dan ini masih orisinal warna putih ini bagian sebelah kanan ini bagian depan next kita lihat bagian sebelah kirinya oke okay. masih ready kita lihat juga bagian dalam masih orisinal Yo bang, Taruh aja dulu bang. Ini bagian kursi ada di, ada sobekan sedikit nggak masalah nanti kami ganti. Dashboard masih orisinil. Plafon nanti kita ganti, kita bersihkan ya. Harga udah standby dan cocok kami lakukan transfer. Oke, okay. terima kasih. Mobil nanti kita akan bawa pulang. Bagian ban sekitar ya 50 lah Kira perkiraan kita bisa pakai selama 3 bulan atau 4 bulan Kedepannya Nih Ban serap Oke okay. Ready Nanti kita bawa pulang Bapak yang selaku perantara, terima kasih banyak. Oke, Pak, terima kasih ya, Pak. Ya, ini bagian lantai. Oke oke okay, cukup sekian dan terima kasih see you next time